Tetap sih hmm, kasih paham kasih tahun serem- serem kita akan menggunakan banyak senjata di dalam satu game ya gila Anjay sudah saya membuat nama gue besar kecil debab Bro juga langsung kecil aja bail around your neck you to oh you dick. you got a friend in me you got a friend in me Yo, up, apa kabar bro? Kabar semuanya? Halo, mabru. Bagaimana kabar kalian semua, mabru ya? Karena kali ini, mabru, Bro akan bahas patch note di season 4 nanti, mabru ya. Ada perubahan apa? Patch note buff dan nerf-nya, mabru. Let's go. Langsung kita bahas aja. Jadi, di antaranya, mabru, ya, ada PDW 57 ini adalah senjata kesukaan gue, mabru. Ya. Patch note-nya di bawah kalian bisa sambil baca aja, mabru ya. Di antaranya itu lower arm-nya, mabru ya. Itu Ma mabru. Jadi, ya, cuma nambah 0,1, tapi E, itu lumayan sih ya Terus damage range ya Itu ditingkatin juga ma bro dari 10-16 Jadi 12-18 ya, nambah 2 ya masing-masing ma -masing, bro Gokil senjata kebanggaan gue ini di-buff lagi mabru ya. Cuman gue nggak tahu ya, ini bakal meta atau nggak soalnya yang udah-udah mabru belum meta juga seperti season 1 season 2 ya. Haha, King P.D.W Ini comeback padahal mabru. Terus Core Dead nih mabru. Ini juga di-buff mabru ya. Kalian bisa lihat juga ada patch note di bawah mabru. Damage-nya tuh ditingkatin mabru. Terus head multiplier-nya juga ditingkatin. Lower arms-nya ditingkatin ya. Tapi ini khusus MP only ya. Pokoknya yang sekalian nama BR tuh head multiplayer sama damage range ya. Ini lumayan juga cuy. Ya, yeah. di tingkat ditingkatinnya damage range-nya lumayan tuh kalian bisa baca sendiri mabrur ya. 7182532 jadi 9182532. Wah, gokil sekali ma Bro ya. Terus ada HG40 Razorback juga. Dan ini outlaw ma Bro, Outlaw itu ya lumayan sebenarnya gua nih ya. Nah ini senjata outlaw Menurut kalian gimana nih mabru ya Outlaw menurut gue itu uh, sniper yang menurut gue jarang dipakai sama orang-orang ya Karena uh, sering sekali hit mark ya Tapi nilai plusnya adalah ya senjata ini Kalau kalian pakai sniper yang paling mudah lah dibawa mabru Enteng dibawanya itu kelebihannya Nah ini damage range nya nih ditingkatin Apakah ini bikin gak hitmark mark nih mabru Gue gak tau ya gue gak tau Pokoknya damage range nya ditingkatin dari 12.30 jadi 15.37 Wah gokil banget sih bro. ini masing-masing Enggak-enggak eh, Nambah 3 dan nambah 7 Wih gokil, hit fringe juga dikurangin ya ma bro ya, jadi kita tidak terlalu ke atas atas ya, wah gokil banget sih ma bro ya, sniper ini, menurut kalian gimana nih outlaw bakal meta kan nanti di season depan ma bro. terus selanjut lagi ada PPSA nih ma bro ya PPSA 41 ini ya menurut gue lumayan banget ya, di buffnya ya sama kayak PDW tadi, sama kayak Kordet tadi ya, PPSA ini uh, damage-nya tuh ditingkatin ma bro. sama sprint to fire-nya tuh dikurangin ya, berarti jadi lebih cepet lah nanti sprint to fire kalian udah habis itu ada MK 2 karbin, DRH kalian bisa sambil baca ya. Di bawah ada asfal juga, mak Terus ada M13 ini kayak dia adjust ya, M13 dia adjust dan yang sangat disayangkan tuh, Krieg Six. Ngobrol ya, Krieg Six itu senjata yang menurut gua Mueta sekali ya sebelum-sebelumnya lah. Apalagi baru-baru ini ada skin mitiknya gitu loh, ma bro. Ya, jadi sayang banget Krieg Six tuh di Nerf menurut kalian gimana ma bro? Ya, nerf ini tuh ada speed busnya sih ya dari firm grip tape aja tapi firm grip tape itu yang paling sering dipakai sama orang-orang buktinya detachment gue aja gue juga pakai firm grip tape gitu loh ma Terus yang lainnya lagi ma bro utility atau operator skill juga di buff mabru. Di antaranya itu ada war machine nih, ini pelurunya ditambahin lagi ma bro. Ya, machine juga pelurunya ditambahin lagi coy. Terus ada spero juga ditambahin pelurunya. Transform shield juga di buff ma ya. Jadi di buffnya tuh dia cuma apa Ngurangin energi yang diperlukan gitu loh Jadi ya lebih cepat lah kebukanya Sama war mesin juga dikurangi tuh Energi yang diperlukan Lebih cepat juga berkurangnya Tapi yang sangat disayangkan ya Ulti ini di nerf nih nih Mana sih, full charge nih? Ini di nerf ya, energinya tapi ya nggak beda jauh sih ya. Walaupun di nerf, lah bro. ya, seperti itu aja, mabru Bro. Gue nggak tau nanti bakal ada perubahan atau nggak pas di update-nya, Mbak Bro. Ya, pokoknya kalian tinggalin aja, ma Bro. Ya, season 4 ya, pas ganti battle pass biasanya, ma Bro. Oke, langsung aja, ma Bro. Kali ini gue mau pakai PDU57, cord atau ya, pokoknya senjata yang di buff nanti deh ya, beberapa gue pakai nih di sini kita kasih tahu aja, ma Bro. Ya, kemampuan Ocha Desert menggunakan senjata-senjata ini mah bro ya ini senjata udah jarang buat yang dipakai ya. Jadi makanya dibuff biar pada make gitu loh he he. Yuk mabru gua di dalam game ya. Dan saatnya kita ratakan ma bro ya pakai senjata-senjata yang akan dibuff nanti ma bro ya. ini gua pakai PDW 57 dulu deh ma bro ya. Hmm gua berharap banget PDW 57 ini meta ma bro ya. Supaya king PDW comeback ya. Anjay. Senjata yang membuat nama gua besar di COD deh. Nice bro langsung tidak kill aja, nice ma bro, mantap nggak sih, mantap, gas dulu nggak sih, gua akan keluarkan QF, mana musinya, responnya bukan sini sih. Gila lo, mantep ya. Eh bantu ku kanan. Eh eh eh eh eh. Reload ya belum selesai mah bro. Oke baiklah sekarang gue akan pakai kordet deh. Nah ini kordet juga nih, mah pernah meta ini senjata dia Di sini ada orang loh. Oke, terus terus terus terus Gunakan kordet atau c z itu triple kill Santai dulu mah bro. Kita sudah di dalam, tidak perlu terburu-buru. Hmm. hmm. sayang banget mah bro ya. Gue langsung ngeluarin ulti tuh. Aduh. Aduh. Ulti That machine itu juga akan di-buff ya peluruhnya akan nambah bro lebih banyak ya noise nice. wah semak semak hey, temen gue ayo dong wah mati gue lagi oke okay, oke okay. gue mau keluarin outlaw sekarang hmm apa sih bro? udah gue bantu nih orang kosong, nggak ada orang sini. satu lumayan. eh okay. hmm, mati laut, mati law ini main juga nih mah bro ya. gila gila mantap gak sih mah bro ini akan di buff nih bro Bra, bra. Wah pusing pusing pusing pak Pusing pak bener Saya betul Aiyai Sayang sekali bung Oke okay. Langsung aja gue pake PPSA sekarang ma bro Oke okay, langsung aja pak bro Gue bokongin Eh tumpah. Agak aneh Oh nge lag gue terhadap barusan Gue barusan nge lag nih Oh iya bung nge lag Camren. Nah PPSA ini akan di buff juga nih damage nya ma bro lebih stun berarti hmm. Mantap bro Mantap bro Mantap sih hmm. Kasih paham Kasih tahu serem-serem Kita akan menggunakan banyak senjata di dalam satu game ya Gila udah dapat senjata kali ini Aduh, apa? Asam. Awesome. Oke, gua akan balik ke PDW, mah, Bro. Mana el, musuhnya? Aduh, mata buta, mata buta. Ini musuh keras-keras sekali, dah. Oke. Mantap, Bro. Oke, mantap. sangat, sangat-sangat, sangat-sangat sekali. Gue akan mengeluarkan ultima bro. Ini ultim tuturnya bakal lebih banyak nih. Ya. Mati lu mati lo, mati lo, ah. gila ya bu kayak orang gila beneran daya. semua senjata gue pake kayaknya. menurut kalian gimana? mantap kan? database mabur ya. yo ih, langsung mancing mancing mancing mancing mancing mancing. deh. mancing samping diskon cuy. Ya, mabru menurut kalian gimana, Mabru. Ya, tadi wah ngokil sih ya, uca pakai senjata-senjata yang di tadi dalam satu match ya. Oke lah kayak gitu aja -gitu video kali ini, Mabru. Terima ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Mabru, ya. untuk kalian yang pengen top up CP atau top up game lain ini langsung aja follow Instagram @odzstore atau ke website-nya www.odzstore.com, pesan di sana. Open selama 24 jam dan otomatis langsung masuk ke kalian ya, Mabru. Atau kalian pengen di akun CODM, langsung aja follow instagram at kita titikin, okay? see you mabroh, dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you, next